daerah-daerah yang di pelosok sana sih banyak sekali saudara-saudara uh, kita yang uh, belum tersentuh uh, Kurannya barangkali masih sangat ini juga barangkali uh, musholanya, masjidnya juga sangat memprihatinkan. Qurannya yang di TPQ Al-Ikhrom 2 kurang. Dan Ada Qur'an-Qur'an yang hampir tidak bisa dipakai lagi satu Al-Qur'an sampai dua santri, tiga santri yang pakai. Kalau mau beli Quran tentunya ke Ambon. Dan kalau ke Ambon juga membutuhkan biaya yang mahal. Maka oleh karena itu mari berwakaf di BWA. Anda harus ikut.